Di bulan April tahun 2021, selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Virgo di bulan April tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Virgo di bulan April tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan seorang Virgo di bulan April tahun 2021.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 TEN OXOID ataupun 10 pada secara umumnya TEN itu diartikan sebuah pengkhianatan dari dalam diri sendiri serta sebuah pengkhianatan dari orang lain yang dapat dipercaya selama ini dan mengakibatkan kesehatan semakin menurun. Dan di sini menggambarkan seorang Virgo akan mendapatkan pengkhianatan di bulan April tahun 2021, yang dimana di sini akan berdampak negatif kepada kesehatannya, yang dimana di sini akan membuat seorang Virgo mendapatkan beban pikiran yang banyak yang dimana juga akan menurunkan kesehatan seorang kedua di bulan April tahun 2021 dan untuk support energinya adalah kenaik of cap secara umumnya kenaik of cap itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang pikirannya usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan Seorang Virgo akan mendapatkan pengkhianatan di bulan April tahun 2021 yang dimana di sini akan berdampar negatif kepada kesehatan dan pengkhianatan tersebut ia dapatkan dari seseorang yang dekat dengan seorang Virgo bahkan dari pasangan Virgo sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah judgement. Secara umumnya judgement itu diartikan kesempurnaan yang dimana jika kartu judgement kita gabungkan dengan kesehatan seorang Virgo di sini menggambarkan kesempurnaan pengkhianatan akan didapatkan oleh seorang Virgo di bulan April tahun 2021 yang berdampak negatif kepada kesehatan yang dimana pengkhianatan tersebut ia dapatkan dari orang-orang yang ia percaya orang terdekat serta pasangan Virgo sendiri dan untuk kartu keuangan seorang Virgo adalah Seven open tackle ataupun 7 koin. Secara umumnya, Seven open tackle itu diartikan suka menatap masa depan, menatap masa depan selalu, dan di sini selalu melihat harapan serta peluang yang ada untuk meningkatkan kehidupan serta keuangan. Dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Virgo di bulan April tahun 2021, keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa yang dimana di sini seorang Virgo. Mempunyai satu pulau usaha untuk terus meningkatkan menjaga kestabilan keuangan di bulan April tahun 2021. Dan di sini juga seorang Virgo pandai melihat sebuah pulang usaha yang dimana di sini akan mendorong keuangan kehidupan lebih bagus di bulan April tahun 2021. Namun di sini disarankan kepada seorang Virgo, baiknya kontrol kembali keuangan agar lebih stabil dan lebih bagus di bulan April tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah King of Sword. Secara umumnya King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa serta di sini seseorang yang lebih tua dari diri sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang pirlot tidak akan mengalami gangguan apa-apa yang dimana di sini dikarenakan seorang pirlot pandai melihat satu peluang serta menatap selalu masa depan yang dimana di akan berdampak positif kepada keuangan yang dimana juga di sini atas berkat dorongan masukan serta seorang penggosip, suka berbagi cerita kepada orang-orang yang lebih berpengalaman. Yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan Virgo sendiri. Jika kartu judgment kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan kesempurnaan keuangan, bisa saja didapatkan oleh seorang Virgo di bulan April tahun 2021, yang dimana di sini apabila seorang Virgo pandai memaksimalkan satu peluang usaha yang akan berdampak positif kepada keuangan, serta di sini apabila seorang Virgo pandai mengkontrol keuangan, yang dimana didukung oleh orang tua yang akan sangat bagus untuk keuangan serta kehidupan seorang ketua di bulan April tahun 2021 dan untuk hal pekerjaannya adalah full of one ataupun empat tongkat secara umumnya full of one itu diartikan sebuah perjalanan hidup ataupun sebuah tujuan dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang Virgo di bulan April tahun 2021 akan mengalami peningkatan yang dimana di sini digambarkan ataupun dikarenakan seorang Virgo akan mendapatkan empat tawaran pekerjaan yang dimana bersifat memilih yang masing-masing pekerjaan akan memberikan hasil yang maksimal serta berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta finansial Virgo sendiri. Dan di sini juga seorang Virgo selalu melihat satu pulang usaha dalam bentuk usaha tambahan usaha sampingan yang mampu mendongkrak kehidupan serta pekerjaan karir dan keuangan virgo sendiri dan untuk support yang ini adalah kenaik opsort. secara umumnya kenaik opsort itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang sudah matang pikirannya dan disini menggambarkan karena pekerjaan seorang Virgo akan mengalami peningkatan di bulan April, yang dimana di sini dikabarkan seorang Virgo akan mendapatkan dukungan dan support dari sahabat rekan-rekan sekitar serta pasangan Virgo sendiri. Dan jika kartu dijatuhkan, kita gabungkan dengan kaya pekerjaan seorang Virgo di sini menggambarkan. Kesempurnaan kabinet pekerjaan kehidupan akan dapatkan oleh seorang Virgo di bulan April, yang dimana sini dikarenakan ada dua hal: seorang Virgo mendapatkan tawaran pekerjaan yang bermanfaat positif kepada kehidupan, serta seorang Virgo sini akan membuka satu peluang usaha, usaha tambahan yang akan beruntung, keuangan kehidupan yang dimana didukung oleh pasangan, serta kemerdekaan dan sahabat Virgo sendiri. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Zoyokap, ataupun tiga piala. Secara umumnya tri of cup, ataupun tiga piala itu diartikan mendapatkan indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara mendapatkan indikasi suatu pengkhianatan di dalam kategori hubungan asmara dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang pirlbo di bulan April tahun 2021 kurang bagus ataupun kurang beruntung yang dimana di sini seorang pirlbo bersama seorang pasangan akan mendapatkan miskomunikasi. Yang dimana juga di sini terjadi ada indikasi hubungan orang ketiga di dalam kategori asmaranya. Di sini bisa saja seorang Virgo sebagai pelakunya. Yang melakukan indikasi orang ketiga ataupun perselingkuhan bisa saja seorang pasangan akan mengkhianati seorang Virgo. Dengan melakukan indikasi hubungan orang ketiga di dalam hubungan asmara seorang Virgo, bersama seorang pasangan di bulan April tahun 2021, Dan untuk support energinya adalah page of sword sejarah umumnya page of itu ketika seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Virgo akan mendapatkan indikasi hubungan orang ketiga di dalam sebuah kategori hubungan asmara yang dimana di sini akan terdapat negatif serta terjadi miskomunikasi antara seorang Virgo dengan pasangan Virgo sendiri namun di sini ada satu hal yang menarik yaitu karena merupakan sosok seseorang yang menjadi penengah antara seorang Virgo sama seorang pasangan di bulan April tahun 2021 dan jika kartu yang kita gabungkan dengan zodiak, ya kapan di sini menggambarkan kesempurnaan hubungan asmara akan didapatkan oleh seorang Virgo? Apabila di sini seorang anak mampu dan berhasil untuk menyatukan Virgo bersama seorang pasangan kembali di bulan April tahun 2021 dengan menghapuskan sebuah kategori indikasi hubungan orang ketiga di dalam hubungan asmara seorang Virgo yang dimana akan berdampak positif kepada asmaranya yang akan mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan April tahun 2021 dan untuk angka keberuntungan seorang Virgo di bulan April berada di angka 10, 18, 86, 63, dan 31 baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Virgo di bulan April tahun 2021 semoga bermanfaat ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya